Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara pemasangan Exambro dan cara penggunaan Exambro pada penilaian akhir semester ganjil maupun untuk penilaian akhir semester genap. Bagi yang belum memiliki aplikasi Exambro, silahkan kalian bisa menuju ke Play Store. Kemudian kalian bisa carikan di menu pencarian Kalian tuliskan Exambro Client Setelah dituliskan eh, Exambro Client silakan kalian bisa memilih Tombol pencarian Untuk mencari aplikasi Exambro klien yang akan kita gunakan Silakan kalian bisa memilih Exambro klien PK Yang akan kita gunakan Sebagai aplikasi Layanan akhir semester, setelah kalian pilih, silakan kalian bisa memilih tombol install untuk menginstal example client. Kemudian, silakan tunggu sampai pemasangan example client BK ini selesai. Setelah pemasangan selesai, silakan kalian bisa menuju menu pada. Handphone kalian di sana akan muncul aplikasi B Exampro. Nah, untuk menggunakannya silakan bisa kalian pilih B Exampro untuk membuka aplikasi Exampro yang kita gunakan. Setelah halaman Exampro terbuka, silakan kalian bisa memasukkan link soal yang diberikan oleh pengawas di sini saya akan memasukkan link yang sudah saya buat silakan kalian bisa mengikuti untuk uji coba menggunakan exam bro ini di sini saya menuliskan bit slash tutor exam dengan x besar seperti ini setelah selesai menuliskan link untuk form penilaiannya silakan kalian bisa pilih tombol lanjutkan. Jika link sudah sesuai maka soal penilaian akhir akan muncul seperti yang ada di layar seperti ini. Nah, silakan kalian bisa mulai mengerjakan soal penilaian akhir. Setelah selesai mengerjakan soal, silakan kalian bisa memilih tombol kirim untuk mengirim jawaban. Pastikan jawaban kalian sudah terkirim seperti yang ada di layar. Jika kalian tidak sengaja atau secara sengaja keluar dari aplikasi Xambro, maka kalian akan mengulang mengerjakan soal dari awal karena jawaban di example tidak akan tersimpan. Jadi pastikan kalian tidak keluar dari aplikasi sebelum kalian menyelesaikan soal penilaian akhir semester. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi tim PKTIK SMK Negeri 4 Pekalongan untuk menanyakan tentang kesulitan penggunaan Exambro penilaian akhir semester ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh